Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihi nasta'in Wa ala umritun jawatin Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa alihi wa ajma'in Amma ba'du Hari ini saya akan menjelaskan tentang hikmah dalam berpuasa Pertama-tama, marilah kita panjatkan muci syukur Atas gadarat Allah SWT Lewat kesempatan ini Saya akan menjelaskan Tentang Hikmah-hikmah yang ada Di bulan puasa Hikmah sendiri Memiliki arti yang bermanfaat Atau kebijaksanaan Dari Allah taala. Lalu Apa saja hikmah yang bisa kita rengkuh Di bulan puasa Secara umum Hikmah dibagi menjadi lima Pertama, berpuasa dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kedua, dengan berpuasa dapat mengontrol hawa nafsu kita. Ketiga, kita dituntut untuk menjadi yang terbaik setiap harinya. Keempat, dengan merasakan haus dan lapar, kita juga dilatih untuk berempati serta peka terhadap orang yang kurang beruntung kemudian kelima hikmah berpuasa dapat menyadarkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kelima hikmah di atas bisa kita resapi dan dapatkan di bulan puasa tahun ini sampai akhirnya derajat dan taqwa bisa kita raih setelah kita melaksanakan ibadah yaitu puasa selama satu bulan penuh Semoga bermanfaat dari saya Bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh